Ya, <girly> <girly> gila ngantuk siang-siang. Panas-panas ngapain ya? Benar sekali, kita ngopi-ngopi. Ya udah, masuk kita mau ngopi dulu ya. Selamat siang, permisi. Saya mau grebek bisnisnya. Boleh ya, <girly> ya teman-teman? Kita udah di 25 PM. Ini outlet yang ada di Sunset Road. Karena kita mau grebek ada apa aja di sini. ayo ikutin. Ini yang punya uh, dengan Mas Adrian dan tadi partner bisnisnya, gitu. Nah tadi yang buat teman-teman belum tahu, nah bisa nonton nanti di lestari TV, channelnya di acara entrepreneur next door hari kita udah kupas-kupas nih, dari mas Adrian, gimana soal kewirausahawannya, sekarang mau grebek bisnisnya oke, okay, oke okay, bisnis. kita mulai, mumpul yep. di sini, ini biasanya kan kalau owner duduknya di belakang meja kasir ya <laughs> ini duduknya di belakang meja apa nih mas? ini meja manual brew ya, oh manual brew, oke okay. yeah. hmm. Jadi uh, manual brew ini kita ada beberapa metode hmm. untuk pembuatan kopi manualnya. Oh iya. Oh yeah. Itu ada oh, Vietnam oh. drip, hmm. ada V60, hmm. ada Aeropress, hmm. kemudian ada French press. French press. So, yeah. Ini favorit saya teman-teman. Ini Aeropress gitu. Ya. Yeah. Karena rasanya bisa terextrak keluar. <laughs> <memuang> katanya <laughs> begitu. sih. Nah, tadi kan udah kenalin nih macam-macamnya apa. Nah, untuk buat di Donald Mano channelnya belum yeah. kenalan nih oh, dengan ya, Mas ngelan. Adrian siapa. Betul, saya Adrian Nur. Hmm? Ya, nama saya Adrian Nur. Saya sebagai pemilik 25 lima PM. Pemilik dua PM. Iya. Udah berapa lama berarti? Uh, dari 2016 ya. 2016, ribu enam belas. sekarang empat tahun nih. Kurang lebih 4, 4 tahun. Empat tahun, ada empat outlet. Ya. setahun satu outlet gitu ya. Iya. <laughs> <laughs> kayak program punya anak nih. Ya. Satu tahun satu anak. Tidak. <laughs> <Sudah. laughs> Makanya. Makanya. Uh -huh. Nah, saya mau kasih tutur sebentar karena kok lucu di sini kayak ada baju ada sepeda sepeda. Oh. malah jelasin dikit, nah, kayaknya hobinya juga sepeda kalau nggak salah. Ah, hobi sepeda sih cuma kepengen biar kayak orang-orang aja sih pada saat ya punya ya punya. <laughs> Kita sambil lihat itu belum? boleh boleh silahkan. Ya. Mungkin sebelum gerobak bisnisnya beneran ini kan bisa sepeda. Ditaruh hmm. di sini bukan dijual berarti ya, oh, <laughs> Jadi dipakai sendiri. Pakai sendiri. Wah, <laughs> tapi kayak keren sepedanya nih. Ya, dikeren-kerenin sih. <laughs> dikeren-kerenin. Awalnya kan standar ya. Hmm. Ada beberapa part yang di Upgrade. Di upgrade. Gitu, Apa gitu. hubungannya mas kopi sama sepeda? Ya hubungannya kalau kopi kan jelas itu uh, mata pencarian saya. Oh, betul, ya. <laughs> ya, uh -huh. Kalau kopi. Kalau ini kalau sepeda. Uh, kalau sepeda sekedar ya buat olahraga lah. Oh jadi mata pencarian yang kopi tetap di kopi. Jadi pemasukannya di kopi. Pengeluarannya di sini. Pengeluarannya <laughs> di sini. <laughs> gitu. <laughs> Oke. Udah, udah pakai keman aja mas eh uh, kemana aja sih paling jauh paling jauh, jauh, jauh itu saya di 67, kilo. 67, 67 km 67 km kalau Jakarta Jakarta Bogor tuh ya, ya 67 km. km nah ini kalau yang baju-baju nih apa nih ceritanya nah, kalau baju-baju ini hmm. jadi produknya Jakarta ah. uh, kebetulan teman saya juga hmm. dia punya brand kickstart motor hmm. ya kita bekerja sama di sini ah. gitu hmm. saya buka kopinya hmm. dia untuk uh, apparel aparel ya. tadi kan ada manual brew udah ya, lihat betul. ada sepeda kopi uh. tapi punya coffee shop bisa bikin kopi enggak? punya coffee shop bisa bikin kopi apa enggak bukanku bukan kopi saset ya? Ya, ya gini gimana kalau dites aja tes aja ya. tantangan saya diterima <laughs> gitu. Yuk, oh, kita lihat ya nah ini hmm. tempat bikin kopinya cuman hmm. boleh tanya uh, kan bisa kan ada counter nih, nutupin ya. ke tamu, ini kok kayak dibalik gitu, jadi kayak di dapur rumah sendiri apa gimana nih? ya itu, uh, awal konsepnya hmm. Hmm, saya ngikutin dari awal saya buka itu di Dewi Sri ya oh, oh, Aha, okay. open bar ya kan seperti di dapur saya terbuka. kira di Dewi Sri begitu karena tempatnya sempit jadi begitu sebenarnya sih awalnya karena berpikir oh, ke situ <laughs> juga <laughs> okay. akhirnya timbullah oh ya kita open, open bar aja, kita jadi buat seperti kayak, di kitchen Dari tamu tuh nggak ada rahasia Betul gitu. ya, kelihatan bersih kita nggak ada skat gitu. Ya. Oke. Okay. Nah kalian tuh jangan lupa nih, kan mau dibukti ini, yang punya 25 pm <laughs> mau bikin kopi. Oke. Okay. Biasanya ngopi apa nih? Saya biasanya pikolo. Pikolo. ya. pikolo ya. Piccolo. Siap. Okay. Kita siap. buat pikolo. Okay. Bikin kopi juga nggak sembarang bikin kopi nih? Iya katanya itu. Ada urut-urutannya. Dan katanya mungkin apa namanya biji kopi sama tapi barisnya beda hasilnya bisa beda. bener ya? ya benar sih itu benar itu benar banget jadi tergantung dari baristanya juga sepinter apa sepandai apa dia bisa buat kopi untuk customernya hmm. gitu walaupun uh, pressure dari tekanan panasnya sama hmm. biji kopinya sama hmm. ya tapi kalau ada sedikit aja perbedaan Perbeda. entah itu nanti di tamping atau itu terlalu banyak hmm. e, kopinya, kopinya itu pasti akan beda kalau lagi moodnya jelek pengaruh nggak sih biasanya kan suka ada orang yang bilang mungkin barista lagi bete nih asam kopinya gitu tergantung dari baristanya, baristanya ya kira-kira ya. dia profesional oh, ya, <laughs> itu sih Boleh. Ya. Nah sekarang gimana nih prosesnya Oke okay, sekarang sambil kita... tutorial mungkin ya Oh tutorial <laughs> Oke okay. biasanya hmm. saya pakai di 18 gram delapan gram ya, sebelumnya kita timbang dulu kemudian kita tear Oh direset ya, bawaan ya, nol ya. Betul. Nah, kita ambil kopinya. Oke, kita timbang lagi. udah cukup apa belum di 18 gram? Ya, 17.4. Hmm. Berarti hmm. kita masih tambah lagi. Sambil. Wah, presisi ya. Ya, kurang lebih lah. Takarannya. Hmm. Nah, kalau misalnya agak kelebihan juga kita bisa ambil sedikit mm -hmm. Harusnya sih ada tempatnya ya mm -hmm. karena ini tempatnya juga saya belum siapin mm -hmm. Kita kurangin lah Oke okay. okay. Nah ini namanya temper temper, temper, ya. temper ini Untuk uh, memadatkan kopi yang baru aja kita grinder ya Nah ini yang nggak bisa otomatis ya Ya nggak bisa otomatis harus... betul Tekannya harus uh, Harus diperhitungkan ya mm -hmm. Kalau yang saya tahu sih katanya di mm -hmm. Kilo tekanannya, kilo. <laughs> nah, kalau, karena, kalau terlalu keras juga, nemping hmm. terlalu padat juga. Hmm. Keluarnya nggak akan bagus, ekspresi karena airnya susah untuk Betul. menyerap. Gitu, ya. ya setelah selesai kita kancing, kita ketahin dulu, kemudian dikeluh ya. Hmm. Oh, tadi itu kalau terlalu keras mungkin airnya malah ya, nggak bisa keluar ya. betul, Kalau kurang lebih cukup sih itu. Uh, Sekarang kita. Ambil jadi biar teman-teman tahu itu. juga favorit saya piccolo. Kalau datang darinya piccolo. Kaya sorry hmm. Nah ini nih hmm. sering jago-jagoan misalnya latte art, latte art. Ya. Kalau saya pribadi sih saya gini kopi itu bukan buat dilihat, betul, buat diminum. Betul. Jadi latte artnya penting nggak harus canggih-canggih amat menurut saya menurut saya latte art itu bonusnya, mm, bonusnya. Ya, mm. yang penting asal lo bisa bikin kopi, mm. dinikmatin sama customer, cocok, mm. cukup mm, okay. latte art perlu harus itu hanya bonus saja, mm. biar supaya kelihatan keren di foto mm. atau apa Boleh, kan. Ya. <laughs> kadang-kadang mau bikinnya apa, kelihatannya jadi seperti yang lain, ya. Kemarin mm. ada yang rame gitu kan betul, mm. Oke. sekarang kita steam susunya ini juga mainin turun naiknya juga ya? iya, iya karena kalau kita nggak pas nggak akan dapat foamnya dibersihin ya? iya, dibersihin kita hmm. dibersihin karena, ya, setelah itu kayak napas, cukup, napas, napas naga ya? <laughs> setelah dikira cukup hmm -hmm. baru kita tuangkan okay. saya mau request gambar bareng, nggak ah. bisa saya, <laughs> saya kalau gambar mantan bisa <laughs> gambar mantan? ngeliatin di belakang tuh Eh, mantap Kurang lebih, Kurang lebih seperti, ini. seperti ini. Saya saya terima Sorry. dah lang langsung. Oke. Okay. Di piringnya ya. Nah. Jadi udah sah bahwa yang punya 25.00 PM bisa bikin. Ini kalau kamu datang ke sini terus minta Mas Adrian yang bikinin, harga sama atau beda, Biasanya uh, ditanya dulu sih sama barista-nya kira-kira hmm. mau yang spesial apa yang biasa. Oh, gitu. Kalau yang biasa barista saya yang buat, kalau yang spesial saya yang buat. Harganya sama Harga <laughs> sama? Harga sama, Jadi spesial sama. terus nih. <laughs> gitu. Itu. Yudah, terus ada, baru, kan, ya udah, terus di sini ada di house baru kayaknya di atas lantai dua. Oh, ya. oke okay, lantai dua ya. Itu apa konsepnya Mas? Konsepnya sama aja sih ya. Hmm. Seperti di bawah ini kita ada table ada hmm. chair hmm. ya kalau mau hmm. untuk ya, di atas. Ya. Lah, <laughs> kalau mah <laughs> angkringan <gak> namanya. Yaudah <laughs> ini saya taruh dulu di sini. Kita oh, ke atas. Kita ke atas sebentar sambil lihat ada apa di atas. yuk ini lantai dua nya <laughs> nih yeah. ya. Nih lantai dua nih. Ada sebutan nggak Mas? Apa kan orang suka sebutan balkon atau etik atau? Ah uh, nggak ada sih paling cuma hmm. lantai dua. <laughs> <laughs> lantai dua. <laughs> nah ini nggak kayak ini mas nggak kayak coffee shop <laughs> kayak apa ya kayak hey, apa ya? ini ada yang kerja maaf mbak ah. ya saya mengganggu tamunya konsepnya apa nih mas konsepnya ini, konsepnya ya konsep ini saya berdua sama istri saya ya hmm. kita mau buat apa nih di lantai atas hmm. di lantai dua ya kita kepikiran ya udah kita buat senyaman mungkin untuk customer mungkin yang mau kerja hmm. yang mau co-working atau apa ya bisa di atas lah sekedar hmm. mau mungkin mau ada meeting atau meeting. apapun gitu. Oh, jadi kayak semi-semi coworking. tadi yeah. kata-kata menarik ya teman-teman. Jadi kalau mau meeting kecil, co yeah. atau kalau misalnya kayak saya mau bikin kelas kecil-kecilan boleh sih? Bisa, ya. bisa. Tinggal langsung kontak aja ke 25 PM-nya ya. keren. Uh, Wah, ini by the way Mas, ini furniturnya yeah. kalau tak lihat biasa tuh mirip-mirip Mas, coffee mm. shop tuh. Yeah. Kalau nggak item, gelap-gelap yep. gitu mm. ya nah di sini kok mainnya warnanya kayak enak ya light kayak gini-gini dan satu lagi mas ya. modelnya tuh kayaknya kan biasanya ketahuan belinya di mana ini uh. kok kayaknya modelnya jarang lihat mas oke kalau untuk warna dari hmm? uh, furniture ini hmm? ini warna kesukaan istri saya okay. uh, kebetulan dia juga sebelumnya hmm? sebelum bantu saya di PM ini dia bekerja di uh, furniture furniture uh, ya okay, dia apa ya uh, desainernya atau bukan uh, dia Daerah ter ya, oh, gitu, oh, gitu. menguasain uh, kan ya. Dunia yeah. ini. Okay, okay. Uh, terus juga apa namanya untuk uh, ini kita custom semua, oh, buat, special made, yeah. jadi nggak ada di tempat lain. Keren Kena banget custom. ya Twenty <laughs> PM ini gitu loh. Jadi pengalamannya nggak nggak berasa masuk ke coffee shop lain ya. Emang ini hasil 25 PM yeah, gitu ya. Gitu. Oke okay deh kalau yeah. itu. Ada apa lagi nih masih kira-kira konsep di sini bisa diceritain. Eh by the way, ini instagramable banget nggak sih tempatnya kalau menurut teman-teman ya? <laughs> Ini ada pojokan sini. Ya, maaf. pojokan ini ada kameramen bisa ngasih di bentar nih. Ini pojokan kursi. Ya, ini juga bukan mm. meja sebenarnya sih. Mm. Jadi kalau mau duduk di sini pun bisa, makanya kita siapin ini mata. Oke, okay, Mau mau kakinya diangkat sambil ngobrol di sini kopi apa ya. Pokoknya kita buat serileks lah customer mungkin. mau seperti apa gitu. Ini ini Instagram spot banget sih <laughs> ini ya. Cobain ya Gitu ya. <laughs> Gini, wanita bagus sambil hujan-hujanikit gitu ya, hujan gitu, lihat keluar. <laughs> yo Instagramable ke sini, kopinya enak, tempatnya bagus, kombinasinya sih pas banget. Ini bisa buat kerja ya sambil ya, lihat view. view. By the way, ini yang mungkin yang tadi lupa ini di Sunset Road ya. Betul. Ini lokasinya stra strategis. Kalau di kantor bosan, kalian udah masuk kantor ya. Betul. Boleh ke sini. Yang work from home juga bosen, Bisa. kesini betul. karena feel like home home juga. <laughs> Sudah Mas, thank you banget nih udah diizin gerbek bisnisnya. sama, -sama. Saya kasih. juga terima kasih udah digerebek. Gerbek-gerbekan gitu. <laughs> Ini gerbek, gerbek <laughs> gitu. teman-teman, nah, nanti tak taruh Instagramnya 25 PKM di sini yang belum pernah datang boleh. Lalu yang belum subscribe ke channel Donal Mano, ayo ya. dong boleh di-subscribe. Belum punya YouTube channel atau ada rencananya? YouTube channel udah ada oh, kita. Uh, ada. Udah ada. Udah, udah, udah ada. ada. Udah ada. Cuman memang mm, uh, kurang aktif kurang aktif gitu, gitu. Mungkin diaktifkan. Mungkin. Siap. Siap nanti, gitu. Saya akan coba. Udah nanti boleh di-subscribe donalmano-nya terus kalau tadi suka tempatnya boleh dikasih like biar kita berdua senang Betul. dan sebarin ke seluruh anggota keluarga dan teman-teman biar bisa dinikmati sama-sama. Ya udah segitu aja. Sampai ketemu di Donalmano Gerabak Bisnis episode berikutnya. Thank you. Mas, thank you ya. Sama-sama. Terima kasih uh... juga. Ya.